Waspada USD Yen berada dalam kondisi bearish Secara umum, bias harian pergerakan USD Yen terlihat masih berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi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 Sebaliknya waspadai jika harga USD/JPY terus bergerak ke atas dan menembus level 114.30, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 114.70. Sekian analisa forex untuk tanggal 22 Oktober tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212